Halo halo semuanya. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini. Dan tentunya di sini seperti biasa kita main di Gates of Olympus ya. Kita langsung hajar aja 10 ini sini di Turbo 20 kali. Di sini gue main di 6.000 DC aktif dan kebetulan gue bawa modal 150.000 nih. Oke, okay, sembari kita pemanasan terlebih dahulu ya, kita kocok-kocokin dulu ya Seperti biasanya juga gue bakal ngasih kalian uh, tips dan triknya nih ya, Mengenai info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya Jadi gue bakal sharing-sharing untuk kalian semuanya, para slot temannya Gue bakal berbagi untuk info-infonya jadi, simak-simak terus video gue dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Biar nggak ketinggalan untuk info-info dari gue di sini. Dan pastinya kalian juga nggak perlu khawatir karena semua informasi tentang slot gacornya ada di channel gue ini. Oke, okay. pemandangan yang sangat indah sekali ya di awal permainan ini. Kita langsung dapetin free nya dan mudah-mudahan di dalam skater ini kita bisa uh, menghasilkan ya Mudah-mudahan Uus enggak ngasih zonk juga Kita lihat sama-sama Oke okay. kasih cerot dulu Uus Jangan di skip dong Kasih lagi kuningnya sayang Aduh itu cangkirnya hampir ya penting kita main santuy aja nggak usah terlalu tergesa-gesa atau terlalu nafsu ya kita main sesuai feeling aja wih cakep cuy mahko timnya konek langsung dihantam ya 49.000 dikali 6 oke okay, mameen dikasih super bidong. dong 295.000 Ayo us lagi dong cerot dulu Oke di skip, masih di skip sama si Uus ya Nice Kasih crotnya dulu us ini Harus dikasih crot gak tuh Petirnya mana nih anjing Oke kali tiganya turun Mantap banget lagi dong Mantep 57.000 dikali 11 dong Auto cuan sayang 628.000 dong Sensasional ya Wah wah wah luar biasa banget nih Oke okay, pastinya gue bakal ngasih tau dimana tempat bermain gue Pastinya aman dan terpercaya ya Oke okay, kalian bisa lihat sendiri di sini gimana gacornya ya kan Jadi kalian langsung join aja ya Oke okay, di sini gue bermain di lollipop 138 Gajah makan permen gacor men ya kalian buktiin aja langsung gimana gacornya Lollipop 138 jadi buat kalian yang mau bergabung yang mau main yang mau join silahkan langsung mampir aja ke channel gue untuk link gacornya gue akan taruh di kolom komentar jadi kalian tinggal cocolin -co -co -co aja ya sayangnya Oke kita lanjutkan lagi untuk sepin spinnya untuk kocokan-kocokannya ya semoga makin profit dan di disini Gue udah main di bet 25.000 ya Mudah-mudahan hasilnya Sesuai dengan apa yang gue harapkan ya Oke okay. Dan jangan lupa dibantu untuk support channel ini ya sayang ya Di like, comment dan subscribe Di share-share videonya sebanyak-banyaknya biar channel gue juga makin berkembang dan maju nih agar gue juga bisa memberikan info-info terbaru untuk kalian ya dan pastinya jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng karena gue bakalan update info-info uh, terbaru ya setiap hari mantap banget ya mamin ya gila-gila-gila ayo kita lagi uh, Hantam dulu nih Kita hantam lagi Kasih trot dulu, cakep Nice Petirnya dulu Uus Oke, 49.000 kali 4 Lumayan ya Nice lagi dong Uus Oke hantam lagi anjay kasih satu dulu ini 260.000 loh, Wow luar biasa banget anjing Wah JP ini gila men lihat dong Oke okay. 344.000 dikali 8 auto 2.752.000 di luar gue ya ini bener-bener luar biasa Ya di sini gue bermain di RTP tinggi ya jadi kalau kalian main saran dari gue kalian wajib cek dulu untuk RTP-nya jadi kalian tahu nih untuk game-game gacornya dan pasti kalau kita main di RTP tinggi itu untuk dapetin kemenangan juga semakin tinggi sayangnya kalian bisa lihat sendiri di sini gue bisa dapetin berapa banyak ya yang pikiran gue tuh nggak sampai segini dan alhasil Lollipop 138 ngasih semuanya buat gue ya Emang the best banget Apalagi UU juga ya kakek kesayangan Nah tentunya buat kalian juga ya uh, Para shorter ya. Walaupun kita uh, Walaupun tujuan awal kita ya Itu untuk cari cuan tambahan Selain itu juga ini Hanya untuk sekedar hiburan aja ya jadi jangan pernah jadikan game ini untuk pendapatan utama kalian ataupun mata pencarian sehari-hari, ya. Ini hanya untuk heaven-heaven fun fun aja seneng senang ataupun ya. Sekedar mengisi waktu luang. Oke, okay. gue coba untuk buy sprinter lebih dahulu ya di sini di satu juta. Nih, siapa tahu kan ada uh, keajaiban lagi ya yang membuat cuan gue semakin banyak. Oke. Okay. semuanya buat kalian terima kasih banget yang udah nontonin sampai akhir yang udah join di lollipop 138 semoga kalian dapetin kemenangan yang besar dan dapetin cuan-cuan yang banyak ya sayangnya Oke okay, mantap banget dikasih mega-meganya nih Oh kali ini nya lewat anjing ga dikasih connect dong wah parah sih tapi nggak apa-apa tetap di sini gue masih profit ya pastinya video gue ini juga hanya untuk usia 18 tahun ya bagi kalian yang masih di bawah umur ya gue harap skip skip aja apabila video gue lewat di beranda kalian ya sayangnya oke mungkin cukup aja ya game kali ini karena malu udah worth it banget ya gue udah dapetin profit yang lumayan dari modal gue yang cuma Rp150.000 ya mungkin udah cukup juga nah sebelum gue akhiri gue mau ngasih sedikit pantunya buat kalian lagi hitung si Superman cakep lebih untung main di sini, men yoi dong pastinya di Lollipop 138 ya langsung dihajar aja saya kan, Oke okay, mungkin sekian aja video gue kali ini gue izin pamit ya uh, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya yang pasti ini persembahan terakhir dari gue di sini ya potir kali 15 dan alhasil total yang gue dapatkan di sini 4.200 sendo Oke okay, sampai ketemu lagi bye